Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tribuners dimanapun berada. Saya, jurnalis Tribun Sumsel, melaporkan dari Kabupaten Musirawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan. Saat ini, saya ada di salah satu perkebunan sawit milik tani sawit di Desa Dingin Rupit. Kecamatan Rupit, Kabupaten Surah Sutara Jadi eh, Salah satu petani sawit yang kami Jumpai sore hari ini Itu di desa Bingun Rupit ini Nah ini sawitnya eh, Masih tertumpuk Di sini Belum Belum dijual Karena petani ini eh, Lesu seperti itu Se telah harga sawit anjlok dari sebelumnya harganya 3000 lebih per kilogram sekarang harganya sudah 1000 rupiah per kilogram bahwa petani sawitnya ada di ujung sana beliau tadi menyebutkan bahwa eh, eh, malu tampil Eh, untuk, untuk saya wawancarai di dalam frame video live stream ini, tapi tadi beliau mengungkapkan bahwa petani sawit saat ini eh, bisa dibilang sangat lesu dengan turunnya harga sawit. Eh, para petani menyebutnya sebenarnya bukan harga sawit ini, bukan turun, tetapi... Uh, tadi sempat disinggung juga, istilahnya itu terjun bebas, bahkan uh, petani sangat terkejut dari harga sebelumnya mencapai 3000 lebih, kemudian turun menjadi 2000. Dan hari ini, uh, di tingkat pengepul atau pemilik ram sawit, harganya Rp 1000 per kilogram. Ini di depan saya ini ada kira-kira sekitar 500 kilogram sawit. Ini 500 pae. Mau kilo lebih kurang 500 kilo. Kata bapaknya tadi, kata petani tadi. Belum diantar kepada pengepul karena eh, tadi sudah saya eh, laporkan juga bahwa sebeberapa pengepul atau ram pemilik ram sawit sekarang menutup pembelian sawit dari petani, dari masyarakat yang pertama karena berhubungan dengan Hari Raya Idul Fitri Kemudian juga memang Menurut tadi keterangan pengepul Bahwa dari pihak Pabriknya sendiri sudah Untuk sementara waktu ini menutup uh, Pembelian sawit Jadi ini uh, petani juga bingung Sawit ini Bisa nantinya diambil Atau tidak di Oleh pengepulnya Petani sawit eh, berharap harga sawit ini bisa tinggi kembali, seperti harga sebelumnya, katanya, yang mencapai harga 3.000 per kilogram. Karena dengan harga Rp 1.000 per kilogram ini menurut petani eh, membuat mereka lesu eh, seperti itu. Ini sawit ini dipanen siang tadi, kemudian petaninya juga belum tahu ini nanti akan dijual atau belum, ataukah dari pengepulnya mengambil ke sini atau belum karena belum tahu juga informasinya apakah pengepul masih masih membuka ramnya untuk mengambil sawit milik petani. lokasi tempat saya mengabarkan ini yaitu di desa Bingin Rupit, kecamatan Rupit, kabupaten Musirawas Utara, provinsi Sumatera Selatan. Ya, ini petani juga tadi saya sempat tanya-tanya juga wawancara juga apa yang mereka ketahui soal menurunnya harga sawit ini mereka mengaku tidak mengetahui penyebab dari menurunnya harga sawit ini yang secara mendadak bahkan turunnya cukup signifikan sekarang harganya tinggal 1000 rupiah per kilogram dari sebelumnya sempat Uh, sempat tiga mencapai harga 3.400 sampai tiga per kilogram Wah itu tribuners bapaknya petani saya nah, Tadi beliau bilang uh, malu untuk diwawancarai masuk ke dalam frame live streaming ini